Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian Saat ini, Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru persahabat ya Dan tentu untuk mengawali perjumpaan kita Kita ke kabar pertama, ada sebuah unggahan spesial sebelumnya dari Bang Adi Sky Di akun Instagram pribadi miliknya mengunggah sebuah postingan foto bareng Kak Rizky Bilar dan kita lihat juga keunggahan atik-batik yang mengunggah sebuah postingan foto juga nih, Rizky Bilar dan Adi Sky di IGS pribadi miliknya. Dan ada sebuah kalimat, persahabatan bagai kepompong katanya tuh. Dan kita di sini mendapatkan jawaban soal postingan foto dari Bang Adi Sky ini. Dari Sayang Bantu Dong persahabat yang mengatakan dalam sebuah kalimat komentar ini pas 21 November sore mereka ke Solo Bilar nemenin Adi pulang kampung Ketemu mamanya terus pagi besok mereka pulang ke Jakarta Pas di Raja TV, Bilar pernah bilang Kado buat Adi gak seharusnya barang Tapi bisa mewujudkan sesuatu yang Adi pengen gitu Kayaknya Adi pengen minta mereka berdua liburan sebentar Dan dikabulin sama kakak Bilar wow, Masya Allah banyak persahabatnya. ya Mudah-mudahan saja tentunya idola kita ini selalu menjadi orang baik Selalu menjadi Inspirasi untuk semua banyak orang Postingan tersebut repos kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan Kalimat caption pun dituliskan Sahabat sesurga katanya masya Allah banget ya mudah-mudahan Persahabatan Rizky Bilar dan Bang Adiska ini selalu terjalin dengan baik Amin, ya rabbal Alamin berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah ugan spesial ini luar biasa cute banget persahabat ya, vitamin bahagia ketika momen photoshoot leslar dan aha persahabat ya wow, masya Allah banget gak sabar, foto hadinya gemes banget persahabat ya mudah-mudahan Kolaborasi ini selalu terjalin dengan baik juga, dukung support dengan penuh untuk idola kesayangan kita ini gemoy banget dan cute sangat persahabatnya. Banyak komentar tanggapan yang diberikan dari para sahabat Lenzler. Yakni dari Agung Instagram i_aneskor Fitriani 8184. Masya Allah, kesayangan Kono hakiut banget tuh, masya Allah banget persahabatnya, idola kita. Bikin bangga dan selalu bikin bahagia Ke kabar berikutnya perhatikan juga Di sini sebuah postingan info juga nih persahabat ya, Kabar dari MNC TV yang diunggah kembali oleh akun Lesti Pilar Dog Official Kategori calon mama kesayangan Wow persahabat ya Mom and Kids Award 2021, idola kesayangan kita masuk persahabat ya di dalam kategori calon mama kesayangan dengan kode nominasinya persahabat ya 5b lesti kejora. Duah kita wajib dukung nih ya, persahabat mudah mudahan tentu idola kita selalu bisa membanggakan dan selalu bisa menjadi di urutan nomor satu. Amin. Dalam tentu keunggang berikutnya juga persahabat kita lihat ada sebuah postingan info juga nih Wow ini tentunya terbaru juga nih persahabat ya ada proyek apakah mereka ya pulang pergi nggak sampai 24 jam sudah balik ke Jakarta lagi Tuh wow ternyata idola kesayangan kita sudah ada di Jakarta lagi persahabatnya ya bukan di Bandung tapi di Jakarta, Masya Allah, pusingan ini diunggah atau dipas kembali oleh akun dudot Leslar. Kalimat caption pun dituliskan, berasa kayak punya pintu Doraemon yang mereka dalam sekejap udah beda tempat lagi. Katanya memang bangga banget mengidolakan mereka berdua, Masya Allah. Tak lelah. mudah-mudahan saja, sehat, bahagia, dan selalu dilancarkan apapun yang dilakukan oleh Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut juga banyak dimanjari komentar respon yang sangat luar biasa dari para fungsi Jati Leslar yakni dari akun medy.nur mengatakan berarti saat dede foto shoot baju batik ditemani sama kakak dong Kok emak berbunga-bunga sih? Masya Allah banget ya Cute dan sangat luar biasa romantisnya idola sayangan kita dan selanjutnya juga ternyata persahabat ya, Rizky Bilar ini temani Dedek Lesti Kejola rekaman lagu terbaru Dedek Lesti Ah oh, Manja banget persahabat ya Dan tentunya dalam postingan ini kita salvot sama kalimat caption yang dituliskan oleh kakak Bilar Yang membuat para fans warga Konoha ini menangis persahabat ya ketika membaca caption yang dituliskan oleh seorang Rizky Bilar di situ kakak Bilar mengatakan, Hebat Oh nggak ada capeknya nih anak sehat-sehat ya, kamu sayang. Bangga sekali pasti si Baby L punya ibu kayak kamu. Masya Allah bangga persahabat ya. Kakak Bilar, ini bukan sebuah kalimat keusun luar biasa. Pasti bangga banget Baby L mempunyai kedua orang tua yang sangat luar biasa. Tidak hanya Baby L, para fans juga. Merasa bangga dan selalu merasa bahagia sekali kepada Lesti dan Rizky Bilar. Momen tersebut pun ini diri kembali oleh akun Family Unskill Leslar23. Kalimat caption pun dituliskan, kalian orang tua yang hebat. BBL bangga, punya orang tua seperti kalian sehat-sehat ya Bunda Lesti dan Papa Bilar. Wow, lagi makan aja. Baca caption kakak Bilar langsung nangis katanya persahabatnya, langsung berhenti makan katanya, masya Allah banget. Mudah-mudahan saja sehat dan selalu dilancarkan apapun yang dilakukan oleh Lesti dan Bilar. Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia, dan ciruhan vitamin manja di malam hari ini. Jangan kemana-mana total stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya.